Samuel Langhorne Clemens, lahir 30 November 1835, meninggal 21 April 1910 pada umur 74 tahun, semakin dikenal dengan nama penanya Mark Twain, adalah seorang novelis, penulis, dan pengajar warga negara Amerika Serikat. Beberapa karyanya yang paling terkenal adalah The Adventures of Huckleberry Finn, The Adventures of Tom Sawyer. The Prince and the Power, teket Yake in King Arthur Rest serta satu buku nonfiksinya Life on the Mississippi. Ketika berusia sangat muda, Twain sudah melakukan pekerjaan sebagai seorang juru cetak di sebuah percetakan dan kadang-kadang sebagai seorang penulis surat kabar. Sebagai pemuda yang berumur belasan tahun, dia menjadi Nahkoda kapal selama empat tahun dan berlayar di sungai Mississippi. Pengalaman mengasihkan mereka kemudian menggambarkan kehidupan pertengahan abad ke-19, dan menceritakan tentang pertentangan-pertentangan yang timbul di sela pemuda dan orang-orang dewasa. Seperti kebanyakan dari karya Tuain, di dalam buku-buku ini juga penuh humor yang mendidik. Beliau semakin berumur maka semakin dewasa dan serius pula penulisannya. Baik sebelum kita terlampau jauh membahas tentang beliau kita langsung saja masuk pada pembahasan inti, dan berikut kata-kata atau quotes beliau. Selamat menonton semoga terhibur. Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan info dari channel kami, dan aktifkan lonceng kemudian like dan komennya. Rahasia kesuksesan adalah menjadikan pekerjaan Anda sebagai liburan. Maafkan dengan cepat, cium perlahan, cinta sejati tertawa tak terkendali dan tak pernah menyesal apa saja itu membuat Anda tersenyum. Jauh lebih baik diam dan membiarkan orang-orang berpikir bahwa engkau adalah bodoh daripada berbicara, dan menghapuskan semua keraguan. Adam adalah orang yang paling beruntung, sebab dia tidak memiliki ibu mertua. Pada dasarnya ada dua tipe orang, Orang yang menyelesaikan segala sesuatu dan orang yang menyatakan bahwa dia telah menyelesaikan sesuatu, grup yang pertama jauh lebih tenang. Jangan kau bangunkan perempuan yang sedang dilanda cinta, biarkan dia larut dalam mimpi manis, agar tak menangis saat menghadapi fakta yang ternyata pahit. Cara terbaik untuk menghibur, dan membahagiakan diri, adalah dengan mencoba untuk menghibur dan membahagiakan orang lain. Perbedaan utama antara kucing dan kebohongan adalah, bahwa kucing hanya memiliki, sembilan kehidupan. Kebaikan adalah bahasa yang bisa didengar, oleh orang tuli dan dilihat, oleh orang buta. Kamus adalah satu-satunya tempat di mana Anda dapat menemukan kesuksesan, tanpa bekerja. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton. Rahasia untuk maju adalah memulai, ke Kurangan uang adalah, akar dari semua kejahatan. Berkat keberuntungan Tuhanlah, di negara ini kami memiliki tiga manfaat, kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, dan kebijaksanaan, untuk tidak pernah menggunakan keduanya. Dari semua makhluk Tuhan, hanya ada satu, yang tidak bisa dijadikan budak cambukan, yaitu kucing. Jika manusia bisa dikawinkan dengan kucing, itu akan memperbaiki manusia, tetapi itu akan menyebabkan buruk kucing. Lebih baik janji yang rusak, daripada tidak sama sekali. Orang yang tidak membaca tidak memiliki kelebihan dibandingkan orang yang tidak bisa membaca. Dua hari terpenting dalam hidupmu adalah hari di mana kamu dilahirkan dan hari di mana kamu mengetahui alasannya. Jangan biarkan sekolah mengganggu pendidikan Anda. Ada tiga hal yang menurut saya sangat bagus pertama jangan merokok secara berlebihan, kedua, jangan minum terlalu banyak, dan ketiga, jangan menikah secara berlebihan. Sebuah buku yang sukses tidak dibuat dari apa yang ada di dalamnya, tetapi dari apa yang tersisa darinya. Inginan yang ada dalam diri kita semua untuk memperbaiki kondisi orang lain dengan membuat mereka berpikir seperti yang kita pikirkan, Jangan pernah berkata jujur kepada orang yang tidak pantas menerimanya. Jika Anda tidak membaca koran, Anda kurang informasi. Jika Anda membaca koran, Anda salah informasi. Perbaikan terus-menerus lebih baik, daripada kesempurnaan yang tertunda. Lebih baik pantas mendapatkan kehormatan dan tidak memilikinya, daripada memilikinya, tapi tak pantas mendapatkannya. Ketika Anda memancing cinta, umpan dengan hati Anda bukan otak Anda. Jika tugasmu memakan kodok, sebaiknya lakukan di pagi hari, dan jika tugas Anda adalah memakan dua katak, sebaiknya makan yang terbesar terlebih dahulu. Lebih mudah membodohi orang, daripada meyakinkan mereka bahwa mereka telah dibodohi. Untuk menjadi hebat, benar-benar hebat, Anda harus menjadi tipe orang yang membuat orang lain di sekitar Anda hebat. Lebih baik menjadi seorang optimis yang terkadang salah, daripada seorang pesimis yang selalu benar. Nyataan dapat dikalahkan dengan imajinasi yang cukup. Tidak ada bukti yang bisa meyakinkan, seorang idiot. Jika Anda ingin mengubah masa depan, Anda harus mengubah apa yang Anda lakukan saat ini. Bekerjalah bagaikan tak butuh uang, mencintailah bagaikan tak pernah disakiti dan menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton. Tidak ada pemandangan yang lebih mengenaskan, daripada seorang anak muda yang pesimis. Jika Anda memilih anjing kelaparan dan membuatnya sangat makmur, anjing itu tidak akan menggigit Anda dan ini adalah perbedaan utama antara anjing dan manusia. Umur, uh, adalah harga yang tertinggi untuk membayar kedewasaan. Manusia mempunyai satu senjata ampuh, yaitu tawa. Jika teman Anda memuji Anda terlihat muda, itu berarti Anda bertambah tua. Setiap orang adalah bulan, dan mempunyai sisi gelap, yang tidak diperlihatkan ke orang lain. Ketika bimbang, bicaralah jujur jangan pernah membiarkan seseorang menjadi prioritas Anda, sementara Anda menjadi pilihan mereka. Buku, adalah untuk orang-orang yang berharap mereka ada di suatu tempat yang lain. Ketika orang tidak menghormati kita, kita sangat tersinggung, namun, jauh di lubuk hatinya tak seorang pun yang menghargai dirinya sendiri. Lebih baik janji yang rusak, daripada tidak sama sekali. Kesepian terburuk adalah, tidak nyaman dengan diri sendiri. Untuk berhasil dalam hidup, Anda membutuhkan dua hal, yaitu, ketidaktahuan dan kepercayaan diri. Saya sudah membuat peraturan, untuk tidak merokok lebih dari satu cerutu, pada suatu waktu.